Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel GT Tutorial RDP3 Ya, teman-teman Oke, baiklah sini saya akan share yang kemarin-kemarin saya live Tentang Windows 11 ya Jadi RDP Windows 11 Nah, yang kemarin kan kita share-nya lewat live ya dan ini tutorial cara pakainya aja di kita rekam aja lewat video jadi biar nanti pas live streaming itu paling kita minta scriptnya aja ya jadi biar, biar lebih cepat gitu ya biar lebih efisien juga ya, ya karena kemarin juga waktu live juga ya kita muter mutar di situ-situ aja gitu jadi ada yang tanyain cara pakainya ada yang tanya scriptnya gitu ya nah jadi teman-teman biar lebih cepet Uh, saya coba untuk bikin videonya untuk tutorialnya, nah seperti ini teman-teman, uh, kita kopikan dulu link link bawaannya, yeah. oke okay, kita kopikan dulu di sini, lalu paste, paste, lalu enter. Nah oke okay, teman-teman, kita tunggu di sini dia sampai uh, keluar, ya. instalasinya ini beres dan dia sampai keluar nanti uh, untuk pastikan script yang sudah disediakan ini dan ini kemarin waktu live juga ini di share juga ya teman-teman jadi untuk sekarang saya bikin videonya jadi biar teman-teman semua tonton dulu video ini lalu kita kalau mau butuh scriptnya nanti boleh ambil ketika live tanyain aja karena kemungkinan besar saya dua sehari aja ya untuk live streaming jadi biar nanti interaksi antara saya dan member lebih dekat lagi ya apa ya Jadi kita nah Gimana-gimana gitu kan nggak ada Biasanya kalau di komentar kan ada yang pro Ada yang kontra juga teman-teman <tuh> Ya baiknya yang pro itu saya berterima kasih juga ya Yang kontra juga saya terima kasih juga Karena Hector itu ya bikin rame jadi kayak punya dia sendiri kadang-kadang kayak gitu kan ya teman-teman padahal di sini di share full semuanya free dan bila kalian ingin bikin video lagi ya kayak ini silakan teman-teman berkreasi sendiri ya jadi biar nanti kita sama-sama maju gitu ya teman-teman juga maju saya maju dan kita saling dukung aja ya karena yang yang gaji kita itu nanti bukan bukan saya ke teman-teman atau teman-teman ke saya gitu nanti Iya, nanti di pihak YouTube kan dari Google AdSense kan dari pengiklan ya. Nah, kita semua e, dapat keuntungan dari YouTube, kayak Google yang punya indukannya ya, yang indukannya. Lalu yang punya sarana, e, YouTube-nya semuanya dapat penghasilan teman-teman. Jadi nggak perlu kita, apalagi kita satu kesatuan ya, warga plus 62 ya. Kita harus saling dukung ya. Dan ada teman-teman ya, yang mau share. Channel teman-teman, misalkan di channel saya silahkan teman-teman. Nanti saya share juga di komunitas ya. Ini tinggal klik kanan aja tadi, udah di copy ya, untuk scriptnya lalu paste di sini. Nah, seperti ini, ketika dia muncul SMS seperti ini, ya, entar. Nah, kita tunggu sampai dia instalasinya benar-benar beres. Nah, seperti ini, ini butuh ngerok, nggrok ya. Nggrok ini, saya udah set banyak banget teman-teman, dia untuk keperluan gratisan. Semuanya yang bisa dipakai ya pasti saya pakai teman-teman. Ini banyak banget. Diam-diam ya. aja dia mau dipakai kan, mau dipakai kan? Ya. Nah di sini kita pastikan lagi nanti. Ini klik kanan, lalu paste, lalu enter. Kita tunggu sampai instalasi ini beres, lalu kita nanti di remote aja ya. Jadi remote untuk remote nya nanti kan udah setiap window itu ada remote ya. Kalau di handphone itu paling kita download dulu remote nya Nah teman-teman nanti bisa saling sharing, kalau ada, nanti pas saya, pas saya live, teman-teman bisa sharing sama saya Jadi misalkan gini nih, ada yang teman-teman nggak paham, dan nanti mungkin saya ada, pernah gitu Jadi pernah pakai gitu, jadi nanti bisa sharing Nah, atau mungkin saya ada kesalahan dari, dari cara pakainya atau kayak gimana teman-teman boleh sharing nanti sama saya langsung ya jadi ketika live streaming itu live streaming itu bukan bukan apa-apa teman-teman cuma untuk ya saya yang punya channel dan member-member uh, yang nonton ya teman-teman rekan-rekan semua yang nonton yang subscribe yang ikut di sana boleh kita sharing ya teman-teman tentang apa aja mau tentang YouTube mau tentang kompetisi saya atau apapun teman-teman yang -teman. eh, pasti segala pengetahuan itu kalau kita coba sendiri itu capek keburu habis waktu kita teman-teman. Tapi kalau kita dengan sharing kayak live streaming, kemudian dari chattingan kita sharing, dan saya ada pengalaman dari sana, kita bisa sharing dan kalian nggak perlu, perlu lagi ngalamin itu, gitu. karena itu masa-masa paling sulit kayak gini ya. Ada satu channel yang saya coba, channel itu saya ngambil dari sosmed lainnya. Nah, channel itu videonya udah sampai 6000 jam tayang dan subscribe-nya itu udah 1500 kurang lebih ya. Dan itu enggak monet, teman-teman. Ya, saya coba ganti video ya, saya delete yang video-video yang memang e, ada video orang, itu tetap aja pemberitahuannya itu video yang reupload gitu. Nah, di situ saya jadi paham, oh, ini nggak mungkin kalau sebelum monet, saya pakai-pakai video-video kayak orang gitu di sosial media gitu itu nggak mungkin, teman-teman. Jadinya capek, nah ini udah beres gitu, teman-teman. Ya jadinya capek nanti ketika nggak mau itu sakit banget teman-teman, oke? Karena itu perjalanan kan. nah Jadi kayak gitu, nanti kita bisa sharing seperti itu, kalian nggak perlu ngalamin seperti itu, karena saya udah alamin teman-teman. Jadi kita sharing di live streaming itu bukan untuk apa-apa loh. Oke, kita pastiin dulu di sini lalu kita cari nya Remote-nya tinggal ketik remote aja di sini. Nah, kayak gini. Lalu kita copy in IV-nya di sini. Lalu enter boleh, connect boleh. mungkin kalau minta user, ya ini user-nya. Masukin aja. Masukin aja. Dimasukin, tinggal tinggal copy paste, copy paste aja biar ini biasanya sama sih. Ini bisa setiap browser ya teman-teman Ini karena nggak login. Jadi browsernya ini tinggal tambahin aja, bisa bikin lagi, tambahin aja, bisa bikin lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman ya, buat apa aja atau buat coba-coba RDP yang gratis sebelum membeli gitu. Nah itu, jadi fungsinya itu, fungsi tutorial seperti ini tuh pasti ada fungsinya deh. Apapun pasti ada fungsinya, karena sebuah karya itu nggak mungkin nah, mungkin nggak ada fungsinya. kalau gitu. nah, ya, misalkan ini salah nih, salah nih, nggak usah nggak usah nyinyir atau kayak gimana nggak usah Oke. palingan kita di komentar bang ini salah jadi nanti saya bisa diperbaiki kita gitu. ya, saling saling bantu aja ya karena ya kita kan? setop saya nggak keluar dari batu ya semuanya itu perlu perjalanan nah ini udah masuk nih ke remote remote uh, dan kalau misalkan kan nggak ada browser tuh di dalamnya, nah kita siapin aja kayak uh, ini di, di download di komputer kita, lalu kita memilih. dan kita tunggu sampai tadi itu mau no aja ya, coba ini tapi kan ambil yes atau so, mungkin IP yang saya pakai mungkin terlalu banyak login ke RDP ini nanti boleh kita coba ganti IPnya mau dari modemnya, mau dari sekilinya diganti nya mau dari RDP kita coba aja kita coba aja bikin dulu yang lebih mudah ya kita masih bisa login, teman-teman dan kita copyin dulu untuk Chrome nya Soalnya kita harus browsing di sini ya. kita harus browsing di apa? di rdp ini ini cukup lambat ya menurut saya Uh, untuk TDP ya, tapi untuk gratisan kita coba-coba. Lalu, -coba, ya, ini gini rasanya untuk Windows, di FTP dengan spek seperti ini, kecepatannya seperti apa, dan seperti itu ya. Nah, oke, okay, kita pastiin di sini untuk chrome nya Oke, okay. kita install aja teman-teman Kita langsung install aja disini Dan ini untuk sarana prosinya ya Ini browser yang kita install ke Chrome ya Tapi tunggu aja seperti ini teman-teman ini harus seperti terbuka kayak eh, ini, Kalau mau kalian eh, bisa tambahkan nanti ya. Ditambahkan di sini ya. Bisa tambahkan lagi turunnya untuk memperbanyak lagi nanti. Oke, dia ya, sudah menunggu. Oke, sudah selesai bisa langsung masang di sini langsung ya, instalasi aja teman-teman. Dan ini kita coba interface-nya jalan enggak gitu. Kalau berjalan ya ini bebas terserah sama teman-teman mau dibikin apa. Tapi ini dan itu bebasnya. Mau dibikin lagi konten silahkan teman-teman ya. Dan untuk script, mungkin kalau di-share di apa ya di deskripsi ya. Danaran saya suka ke dan tapi saya coba dulu deh nanti di deskripsi ya. Kalau misalkan saya lagi live, boleh tanya di langsung, nanti saya share juga di live streaming saya ya. Karena fungsinya live streaming di situ, ya untuk tanya jawab aja, dia ya secara langsung, karena banyak sekali kontak eh, ya dari WA. Mereka ngedek saya lewat WA. Oke, ngedek beres nih, tuh ya. ini saya di laptop teman-teman yang biasanya di komputer tapi cuman uh, webcam game ini nempelnya di laptop dan dia ya, buat gamenya murahan sih ya jadi gambarnya kurang jelas ya apa-apa teman-teman biar sayangnya bisa sembunyi ya teman-teman <tatenya> <t> Oke okay. ini udah masuk nih kita masuk di yet ya, edit coba nah, di sini enggak ada berkata ya jadi IP-nya bersih sih, IP-nya biasanya kalau RDP, RDP itu IP berbayar, jadi sangat bagus ya untuk kayak kayak nonton itu gitu ya. Kalau yang tuh yang nanti terlalu banyak yang pakai biasanya atau dia ya dari luar ya, karena nggak akan merekomendasikan di negara ini. Jadi DNS kita kedeteksi spam gitu, terlalu banyak komentarnya itu kan kedeteksi spam. Tapi nggak apa, jelaskan aja, karena VPN dulu kalau pakai yang Jerman. Biasanya kena sih. Kalau American Kingdom biasanya kena seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini udah bisa, kita bisa browsing meskipun ada umat -umat sedikit ya teman-teman. Tapi yang pasti RDP ini bisa dipakai ya. Dan ini e, bertahan sampai satu jam kalau nggak salah ya. karena dari kemarin waktu live streaming saya satu jam dia mati gitu. Jadi ini e, bertahan sampai sekitaran 1 jam teman-teman. Teman-teman e, yang mau coba. Oke, okay. teman-teman, segitu aja dari saya dan e, kurang lebihnya itu bisa minta maaf ya teman-teman dan seperti terima kasih untuk teman-teman semua yang udah subscribe channel ini dan terus pantengin channel ini dan dukung channel ini. Saya berterima kasih banyak ke teman-teman semua, rekan-rekan semua dan buat hater juga saya berterima kasih biar channel ini tetap rame teman-teman. Oke. Okay. Uh, jika ini bermanfaat, silahkan like dan komentar di kolom komentar yang positif positif teman-teman ya. Dan mudah-mudahan uh, ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, okay, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.